ada berita saya juga kaget sih sebenarnya uh, Seorang yang pernah kita react ya di video sedekah Sedekah kalau tidak silap dan beliau adalah pemeran utamanya Yaitu Adi Nur Dan Allahu Akbar banyak sekali istilahnya yang apa namanya ya Merasa kehilangan dan merasa Gak percaya gitu Kok cepat banget Dan saya juga sempat Memang gak percaya gitu Karena sehat-sehat saja kita lihat seperti itu Dan Allahu Akbar Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan ampunan Memberikan Tempat yang mulia di sisinya Dan juga dicucuri rahmat Amin amin ya rabbal alamin Nah di sini mari kita Terlebih dahulu kirimkan al-fatihah Sebelum menonton video lebih lanjut ya, kirimkan Fatihah kepada almarhumah Adi Banur. Semoga Allah Subhanahu Wa taala menjadikan beliau sebagai kekasihnya dan dimasukkan ke dalam surganya. al-Fatihah.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 Allahumma agfir laha waraham hawa wa afiha wa afu'anha wa akrim nuzulaha wa wasi'ma dakhalaha wa aghsilha bil ma'i wa shalji walbarat, wa minal khataya kama inaka abyadu abiyadu minal danas Allahumma ajurna fi musibatina wa lana khairan minha birahmatika ya rahman rahimin wa sallallahu ala sallana muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik asallam walhamdulillahi rabbil alamin Oke okay guys di sini kita lanjut ya Kita akan menonton sebuah video Ini daripada channel Durian Merah Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe sini ada dua ustadz ya, Yang dedahkan ini mengenai Adibah Nur Apa yang berlaku buat ramai sebab Ustadz Kazim Ilyas dan juga Ustadz Wadi Anwar So join kita tengok videonya guys Let's go Ustaz Kazim berkongsi satu hal di mana dia terasa malu dengan Aliarhamah Adibahno. Ini perkongsiannya yang menyentuh hati. Seketika itu, Ustaz Wadi Anwar mendoakan yang terbaik buat beliau. Bila kita mendengar kematian, saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, kenalan-kenalan kita, menimbulkan satu keinsafan kepada kita. Betul, betul. Uh, Bapa hari yang lepas, pelakon, alayarham Hamid Burka. Allah, Kemudian ada juga. seorang ustaz yang juga merupakan seorang doktor perubatan. Ya, Dr. Jamno Mulkan Azha Mulka juga telah kembali ke rahmatullah. Dan yang terbaru penyanyi pelakon Allah yarham Siti apa nama Adibah Noor. Adibah Noor. Ya kita hadiahkan bacaan Al-Fatihah kepada mereka yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan pahala kita membaca surah tadi kita hadiahkan kepada apa nama arwah Mudah-mudahan Ruh mereka Dicucuri rahmat Amin, amin. Diberkati Ditempatkan amin. bersama Dengan orang-orang Yang beriman Innalillahu wa Inna Ilaihi Innalillahu inna Cuma Bila berlaku kematian Kepada Almarhum Almarhumah Adli Bahno Ya Satu Tamparan Bagi saya lah Secara Peribadi saya Ya Sebab kita kenal Allah Ya Raham Ataupun Allah Almarhumah Ini seorang yang sehat Ya yes, sebelum ini kita tengok dia di kaca TV dan sebagainya, dok sihat-sihat. Tiba-tiba badannya agak kurus dan semalam beliau kembali ke rahmatullah. Uh, saya rasa tamparan bagi saya sebab apa? Sebab saya malu sebenarnya, malu dengan Allah, malu dengan almarhumah. Sebab dia sakit seorang pun tak tahu. Betul. Ada yang tahu tapi dia bagi tahu jangan bagi tahu orang. Dia tak cerita pada orang yang dia sakit. Allah. Tiba-tiba bila dia meninggal baru orang tahu kesakitan yang beliau alami. Sabarnya almarhumah. Berbeza dengan saya ni pula. Satu dunia saya tahu. Satu dunia orang tahu saya ni sakit. Jadi saya ni belum jatuh lagi orang yang sabar. Allahyarham. Saidah Bahno tu dia sabar. Dia senyap, dia tutup mulut. Dia tak bagi tahu pada orang. Masya-Allah. Allah hebat tuan-tuan. Ya, yeah? dia merahsiakan keadaan ataupun tahap kesihatannya. Mudah-mudahan Allah tempatkan ruhnya bersama dengan Amin, orang -orang amin, amin, amin amin. Jadi ini pengajaran amin. bagi saya iaitu sabarlah bila sakit nak buat macam mana tuan-tuan saya pun tak nak jadi cerita sakit saya ni jadi viral tapi nak buat macam mana kan jadi pengajaran pada saya sakit simpan oleh rahsia kalau almarhum al boleh simpan sakit dia sampai lah hari kematian dia baru orang tahu jadi kenapa saya tak boleh tiang dia ah, Masya Allah kalah, di situ kalahnya kita tuan-tuan ya? kalahnya saya dengan Al-Makumah Mudah-mudahan Allah. Allah tempatkan Ruh Beliau bersama dengan orang yang beriman Diterima segala Amin. amalan terbajikannya Durjannah berdaus Tapi tak salahkan ustaz Kalau kita bagi tahu sakit kita pada orang lain Taklah salah Pada orang yang rapat dengan kita dan sebagainya Ataupun orang yang Boleh membantu kita Ya Tak salah pun Tapi Saya nak cerita tentang Ialah mungkin di situ ujian Saya Kurang sabar agamanya, Ya, almarhum cukup sabar. Cancel itu, tuan-tuan. Tu. Allah subhanallah. Amin, amin, amin. Semoga Allah mengampuni dan merahmati arwah Kak dan juga Abang Mujahid. Kami mengaminkan da'u sawah Anwar buat mereka berdua. Kebetulan saya dan beberapa rekan selam titik berada. Juga. Amin, amin, amin. Al-Fatiha. Ha, guys, saya sudah ada ni. Alhamdulillah rabbil Ya Allah. Ada tanya telinga saya dah sihat ke? Saya dah pergi jumpa doktor pakar pada minggu lepas dan doktor dah keluarkan rupanya yang bengkak tu ialah darah ya. Bukannya aa oh. uh, cecair bukan ibiza bukan-bukan dia darah. Bila dah tarik baru dah, darah dan doktor pun tak sangka dia adalah darah dan tak berapa lama selepas ditarik keluar uh, darah tu dia bengkak semula. Uh, dia, dia, dia dia dia dia dia bengkak semula seperti ini baliklah. Okey aa. Uh, tapi tak sakit. Dia tak sakit. Cuma kita rasa tak selesa lah berhadapan dengan orang. Cuma saya takut muka saya makin teruk. Muka saya sebab doktor cakap apa pun ni, muka saya ni dah macam dah mati tau. Pidmentensi dia dah habis dah habis dah. Jadi uh, dia takut muka saya tak dapat dia selamatkan lagi. Itu saja. Allah. Itu yang disusah hati. Dan dia suruh saya menjalani biopsi, ambil daging-daging ni, tisu ni. Ambil tisu ni, kenapa kulit saya jadi macam ni. Ini bukan enzima, ini bukan psoriasis, ini bukan uh, allergik. Dia kata ini bukan jerawat. Macam mana muka seperti boleh jadi hitam. Ini macam orang sudah mati. Saya diam sajalah. Ya? Kalau saya cakap dekat dia benda-benda lain, dia bukan tahu pun, dia bukan Islam. Kan, hantar dia lah. Cuma dia timbulkan satu persoalan, uh, dia takut muka saya tak dapat diselamatkan lagi. Makin merebak, dia akan hitam ke seluruh muka saya. Allah. Jadi, kalau pada masa itu memang saya nak buat live macam ini pun, saya tak nak lah. Okey, mungkin saya duduk kat rumah, duduk atas tiga semayang je lah, nak mati dah. Ya, sebab muka mudah dah diterukkan begitu sekali je. Bagaimana nak istiqamah dalam bersedekah takut tanpa harta kurang. Bagi je. Jangan kedekut. Betul, betul. Jangan kedekut. Bagi saja. Insya-Allah Allah tak sia pemberian kita. Uh, sekarang kalau saya cerita pula. Nanti kalau saya cerita pula, kata riak pula tu. Penyakit kita ni payah kan, Datuk? Selapah saya punya perangai saya tuan-tuan Apa yang ada dalam poket saya Itulah yang saya bagi ha, Sebab tu saya biasakan letak duit seringgit je <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Kalau letak di lima puluh kan Seratus kan payah kan ha, Setak setak je Bekeping-keping setak Jumpa orang saya bagi jumpa orang, bagi jumpa orang bagi Adakah kita akan jadi miskin tak? Takkan Saya mungkin tak ada harta Tapi saya ramai kawan Saya ramai kaya sahabat saya kaya daripada orang yang bantu saya Saya kaya dengan doa daripada orang Yang ni yang saya bersyukur Bila saya sakit ramai sangat yang bantu Doktor-doktor bantu Pengamal perubatan bantu Doa-doa, ubat-ubat yang dikirim Jom kita bersedekah Itu pengalaman saya Ya, pengalaman kita Jadi jangan tuan-tuan Malu-malu untuk bersedekah Jangan malu untuk bersedekah Saya punya prinsip saya dengar ni tuan-tuan eh? kalau boleh tulis prinsip yang tuan-tuan kena pegang kalau orang itu kita tidak boleh jadikan sahabat mm -hmm. maka jangan jadikan dia musuh ustaz ah, betul, boleh betul. bagi tips untuk istiqamah dengan ibadat harian tips dia ialah bayangkan kita mati besok betul bayangkan besok kita mati kita bersungguh-sungguh okey malas pun kita malas pun kita akan buat Sebab kita takut mati kita besok sampai Oke okay? Oke okay guys sudah selesai videonya So itulah tadi Ustadz Kazim Ilyas dan juga Ustadz Wadi Anwar Ustadz Kazim Ilyas Menceritakan dan juga Mengatakan kepada kita Menyampaikan kepada kita Bahwasannya kita ini memang Tingkat kesabaran berbeza kan Setiap orang dan Allahu Akbar kalau Ustaz Kazim Ilyas viral dengan penyakit dia, tapi Kak Adib Anwar almarhumah ini silent dengan penyakit dia dan hanya dia dan Allah Subhanahuwataala yang tahu kan? Allah mungkin orang-orang dekatnya juga tahu, akan tetapi semua orang tak akan tahu Dan apabila kita sakit, maka Allah Subhanahuwataala mengampuni setiap dosa-dosa kita. Allahu akbar lah ilahillallah akbar. Dan Ustaz Wadi Anwar tadi menghadiahkan al-fatihah dan juga doa bersama kepada kaadibah dan juga kawan-kawan uh, yang sudah mendahulunya. Semoga kita termasuk orang-orang yang sabar mengambil pelajaran daripada kaadibah ini dan juga ada kejadian yang sangat-sangat bagus sekali juga yang saya alami yaitu tetangga saya juga di mana beliau ini sakit kanker stadium akhir, kan? Tapi anak dia orang tua dia semua tak tahu hanya dia dan Allah subhanahu wa ta'ala Mungkin dengan doktor saja yang tahu Allahu Akbar dan baru kemarin juga meninggal Mari kita hadiahkan fatihah kepada beliau Semoga ditempatkan rohnya di sisi yang mulia Dengan Allah subhanahu wa ta'ala dan juga diberikan ampunan Diterima amal ibadahnya dan juga dimasukkan ke dalam syurganya Allah subhanahu wa ta'ala mari kirimkan pahala Fatihah ini kepada beliau. Alhamdulillah hadihni ya bi kulli al rahim. <tuh>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 Terima kasih, teman-teman semua yang sudah nonton video ini sampai selesai. Terima kasih banyak, dan terima kasih juga buat teman-teman semua yang senantiasa menyokong saya dan doakan saya agar supaya tetap istiqomah, dan juga keluarga saya. Dan juga saya doakan kawan-kawan sekalian, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kesehatan dan juga kenikmatan yang sangat besar, fitnah, dan akhirah. Amin, amin, ya Rabbal 'Alamin. Terima kasih apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Dan yang terakhir saya khususkan kepada keluarga Kak Adi Bannor. Semoga senantiasa diberikan kesabaran, diberikan ganti yang lebih besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Amalkan doa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma jurna fi musibatina, wakhluflana khairan minha. Saya turut berduka cita atas meninggalnya Kak Adi Bannor. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menempatkan di sisi yang terbaik. Amin amin ya rabbal alamin Terima kasih saya ucapkan apabila ada salah kata mohon dimaafkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh